Anda sedang memenuhi panggilan Allah untuk ibadah haji tahun ini. Wah, selamat ya. Semoga haji mabrur. Tentunya, Anda telah melalui pelatihan manasik haji sebelum berangkat. Untuk memantapkan pengetahuan, simak tayangan berikut ini agar ibadah Anda benar-benar sempurna. Ini adalah panduan haji tamatuk yang umumnya, dilaksanakan oleh mayoritas jamaah dari indonesia untuk haji dan umroh ada lima mikot yang tidak boleh dilewati kecuali dalam kondisi berikhram yakni Zul Khulaifah atau Bir Ali Al Juffah atau Rabi'l Qurnul Manazim atau Sa'il Al Kabir Yalamlam atau Sa'diyah dan Zatul Airab Jamaah haji Indonesia yang ke Madinah dahulu maka mikotnya adalah Zul Hulaifah atau Bir Ali sedangkan jamaah yang langsung ke Mekah mikotnya adalah di Yalamlam mikot ini dilewati jamaah Indonesia saat masih di pesawat awak pesawat akan mengumumkan Agar rombongan haji berganti baju ikhram di kabin pesawat sekitar satu jam sebelum melewati mikot ini. Sebaiknya, sebelum naik pesawat atau mengenakan pakaian ikhram, Anda sudah memotong kuku, bulu kemaluan, dan ketiak mandi, serta memakai wangi-wangian. Ini semua bertujuan agar tidak ada bulu yang rontok saat ikhram. Sebab, ketika sudah memulai ihram, Anda dilarang memotong rambut dari bagian tubuh manapun, mandi, memakai wangian, dan beberapa larangan lainnya sampai tahalul Bagi jemaah laki-laki, pakaian ihram terdiri dua helai untuk sarung dan selendang serta sandal, sedangkan perempuan Hromnya adalah pakaian yang menutup aurat, seperti biasanya, kecuali cadar dan sarung tangan. Setelah semua siap, Haji Tamatuk dimulai dengan niat: "Nabayka umrotan Mutammatian biha ilal Haji. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, dalam rangka berumrah dengan Tamatuk sampai Haji." setelah itu jamaah mulai menyerukan talbiyah. talbiah labaikallahumma labaik aku penuhi panggilanmu ya Allah aku penuhi panggilanmu ingat ya ketika berikhram larangan-larangan berikut mencukur atau mencabut bulu badan dan memotong kuku memakai wawangian menutup kepala memakai pakaian yang dijahit dan membentuk tubuh berhubungan badan suami istri termasuk akad nikah, khidbah dan berburu binatang setelah sampai di masjidil haram anda akan memulai tawaf kudum tawaf sebanyak tujuh putaran kebalikan dari arah jarum jam dimulai dari sudut Ka'bah yang sejajar dari hajar aswad dari titik inilah tawaf dihitung dan ingat dari sini mulailah ittiba ibtiba it adalah menampakkan pundak sebelah kanan dengan melipat kain ikhram di bawah ketiak dan ujungnya di atas pundak kiri ittiba hanya disunahkan saat tawaf kudum saja bukan sejak berikhram dari mikot Berikan isyarat tanganmu ke arah Hajar Aswad dan mulailah tawaf dengan tenang. Jangan berdesak-desakan atau berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Dalam setiap putaran, perbanyaklah doa dan permohonan kepada Allah. Setiap kali berada di Rukun Yamani, yakni sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad, Anda disunahkan mengusapnya. Tetapi, Bila suasana ramai dan tidak mampu melakukannya, lanjutkanlah putaran tanpa memberi isyarat Saat melewati rukun yamani tersebut, disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya khasana wa fil azaban nar Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan raka. Ulangi doa tersebut sampai di sudut hajar Aswad. Teruslah berputar sampai tujuh kali dengan tenang dan tidak berdesak-desakan, dan jangan melalui hijr Ismail, karena itu bagian dari Ka'bah. Masuk ke dalam hijr Ismail, membuat putaran tawaf tidak sempurna. Setelah sempurna tujuh putaran, tutuplah pundak kanan dan sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim. Proses selanjutnya adalah menuju ke tempat Sa'i. Dari belakang makom Ibrahim menuju tempat Sa'i, anda akan berjumpa dengan banyak tempat untuk minum air zamzam. -zam. Sempatkan minum di sana karena ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beranjaklah ke pintu sofa sambil membaca Firman Allah: Inna sofa wal marwata min sya'irillah, Faman hajjal baita fala alaihi وَمَنْتَتَوَّا خَيْرًا فَإِنَّ alim. Sesungguhnya, Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah Maka, barangsiapa siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui ketika anda telah berada di sofa balikkanlah badanmu ke arah Ka'bah dan membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhi wa ala kuli Shayin Qadir. La ilaha illallah la Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala puji dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang hak Melainkan dia tiada sekutu baginya yang menepati janjinya, yang memenangkan hambanya, dan yang menghancurkan golongan-golongan kafir dengan tanpa dibantu siapapun. Sekarang mulailah berjalan kaki menuju marwah sambil membaca doa yang Anda bisa. Ketika di pilar hijau disunahkan berlari-lari kecil bagi laki-laki dan mempercepat jalan bagi perempuan. Tiba di Marwah, bacalah doa seperti di sofa Sa'i telah dilakukan dengan sempurna, maka selanjutnya adalah mencukur rambut atau tahalul. Dengan tahalul ini, Anda telah menyudahi ihram. Selanjutnya, Anda boleh memakai pakaian biasa di Mekah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Hari ke Hijriyah disebut Hari Tarwiyah, yaitu hari pertama rangkaian ibadah haji Jama'ah haji memulai ikhram kembali dari Mekkah. Pagi sebelum zuhur Jama'ah akan diantar dengan bus menuju Mina di Mina jamaah salat zuhur dikosor dua rakaat kemudian salat asar juga dua rakaat demikian pula maghrib dan Aisyah semua dilakukan pada masing-masing waktunya tetapi Aisyah dikosor selanjutnya jamaah bermalam di mina hingga salat subuh tanggal 9 Zulhijjah setelah salat subuh anda akan dibawa rombongan menuju Arafah untuk wukuf. Biasanya Kerajaan Saudi telah membagi-bagi tempat wukuf. Maka Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan tempat wukuf. Wukuf adalah inti ibadah haji. Maka perbanyaklah zikir, doa dan selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat Zuhur dan Asar laksanakan secara jamak koser di waktu zuhur. Anda harus benar-benar mengatur diri sendiri untuk melewati sepanjang hari ini dalam kehusukan ibadah. Bawalah Quran saku untuk dibaca. Simpanlah handphone di saku. Setelah matahari terbenam. Anda akan dibawa rombongan ke musdalifah dan bermalam di sana setelah menunaikan sholat maghrib dan naishah yang dijamak kosor Siapkan kardus atau tikar sederhana karena di musdalifah tidak tersedia tikar atau alas seperti di arafah. Terpaan angin juga cukup kencang karena jamaah berada di alam terbuka. Tidak ada tenda di sini. Siapkan botol air kecil untuk wadah kerikil Banyak kerikil dihamparkan di musdalifah Ambillah secukupnya untuk persiapan lempar jamarot Setelah sholat subuh Anda dan rombongan akan bergerak ke Mina untuk jumroh akobah Jamaah dari Indonesia biasanya telah diatur waktunya agar tidak berdesak-desakan saat melempar Jumroh. Urutannya, setelah Jumroh Akobah adalah menyembelih kurban, lalu tahalul. Setelah tahalul atau mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan memotong sebagian bagi perempuan, Anda boleh membuka kain ikhram dan berganti baju biasa, dan boleh memakai wawangian. Urutan selanjutnya yang umum disebutkan dalam kitab-kitab fikih, adalah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifado lalu sa'i baru kembali lagi ke Mina selama hari-hari tasyrik untuk jumroh lanjutan namun jamaah Indonesia biasanya menginap di Mina sejak hari sepuluh sampai hari-hari tasyrik baru beranjak ke Masjidil Haram untuk tawaf ifado dan sa'i pemirsa itulah tata cara dan doa ibadah haji Semoga menjadi haji mabrur ya La